Assalamualaikum Hai Selamat datang di Ahad TV Hai teman-teman semua Aku mau kasih uh, Green screen tombol subscribe Gratis Aku punya 16 koleksinya Jadi silahkan teman-teman yang mau Download uh, video ini pun Gratis atau nanti di deskripsi Akan aku uh, Bagikan link untuk uh, Green screen tombol subscribe -ku. Selamat menonton! Enjoy!